hanya kaya akan pesona alam, Jember juga memiliki segudang kisah mistis yang menarik untuk dibahas loh. Salah satunya adalah kisah mistis kebun kelapa suwungglu dengan Jember Jawa Timur. Masyarakat Jember mungkin sudah tidak asing lagi dengan cerita mistis yang ada di daerah mereka. Adapun seorang pria yang mengaku masih menantu dari yang punya tanah perkebunan kelapa tersebut, ia mengatakan bahwa memang benar tempat tersebut sangat angker. Meski terkenal angker namun dia tetap berani dan tampak sibuk mengolah sawah yang ada di sana. Menurut informasi dari warga, lokasi tersebut penuh dengan cerita mistis dan dikatakan sangat angker. Selain itu tak jarang pula ada penampakan seperti harimau dengan ular yang membuat warga ketakutan. Ada juga nih, cerita bahwa jika ada warga yang lewat atau berada di lokasi tersebut, kemudian mengalami seperti ketempelan atau kesurupan. Menurut info dari warga setempat, Konon katanya di lokasi tersebut pada malam Jumat biasanya ada penampakan ular raksasa dengan harimau. Konon katanya nih bahwa tempatnya berada di tengah sawah dan tidak ada apa-apa di pinggiran karena semuanya adalah sawah. Kesan mistis pun tampak dari lokasi yang sangat sepi sehingga wajar saja bila tempat tersebut dikatakan angker. Para warga juga tak ada yang berani untuk lewat ke tempat tersebut. tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan videonya Jangan lupa untuk Klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ngomong-ngomong soal misteri penampakan harimau nih si raja hutan ini masih menyimpan satu misteri yang masih menjadi perdebatan sampai sekarang yaitu keberadaan harimau Jawa atau panthera Tigris Sondaika Tahukah kalian? Kabar kemunculan Harimau Jawa di Sukabumi yang tertulis di beranda media sosial Facebook Dinas Kehutanan Jabar disambut bahagia. Hewan dengan nama latin Panthera Tigris Sondaika itu disebut terlihat warga di Dusun Cimandala, Desa Cipendai, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Camat Surade membenarkan unggahan tersebut. Ia menyebut penampakan pertama Harimau Jawa dilihat pada 18 Agustus 2019 lalu oleh warga. Kali kedua, pada 27 September tahun yang sama, warga juga menemukan helai bulu dan bekas si raja hutan tersebut. Pihak pemerintah menurut camat Surade cukup senang dengan kabar tersebut, meskipun belum dipastikan apakah harimau itu jenis harimau Jawa atau bukan. Menyikapi hal itu, ia meminta masyarakat lebih arif dengan lingkungan sekitarnya. Mulai dari cara dan pola menanam hingga mengetahui pola konservasi di area perkebunan mereka. Ketika melihat jejak atau penampakan itu, segera melapor ke pemerintah desa dan aparatur pemerintah lainnya. Nanti akan kita sikapi bisa berkoordinasi dengan BKSDA atau Dinas Kehutanan Provinsi. Bukti-bukti yang ada atau ditemukan warga tersebut saat ini dalam penelitian BRIN dan kami belum mendapat kabar hasilnya seperti apa. Pungkas dia. Sebelumnya, kasubag data Evaluasi Pelaporan dan Kehumasan BKSD Jawa Barat membenarkan kabar tersebut pihaknya juga telah memasang kamera trap di beberapa titik di lokasi yang diduga menjadi tempat munculnya harimau. Informasi terkait harimau dari pemantauan teman-teman di lapangan dengan kamera trap yang didapat hanya macan tutul, bukan harimau, katanya. Terkait sampel yang ditemukan di lapangan, ia mengatakan sampel tersebut masih dalam penelitian pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN.